Simak 7 kelemahan HRV Second sebelum beli. Honda Prospek Motor (HPM) selaku APM Honda menghadirkan Honda HR-V tahun 2014 lalu. Honda HR-V merupakan mobil di kelas low SUV. HR-V yang masuk ke Indonesia ini merupakan HR-V generasi kedua, menghadirkan dua varian tipe dan mesin, yakni tipe Prestige berkapasitas mesin 1800 cm3 dan tipe S e 1500 cm3. Mesin 1800 cm 3 di Prestige mampu menghasilkan tenaga 137 DK pada 6500 revolusi per menit dan torsi 169 Nm pada 4300 revolusi per menit. Sementara di mesin 1500 cm 3 tipe E, mesin yang dipakai sama dengan Honda Jazz hanya saja ECU yang berbeda tenaga yang dihasilkan 118 DK pada 6600 revolusi per menit dan torsi sebesar 145 Newton meter di 4600 revolusi per menit nah car 2 channel sudah merangkum beberapa kelemahan dan penyakit Honda HR-V tipe E dan akan kita bahas satu persatu Satu Tarikan kurang karena Honda HR-V ini mengandalkan transmisi CVT yang karakter transmisinya lebih lemot dibandingkan matik konvensional, alhasil tarikan Honda HR-V masih dirasa kurang oleh beberapa pemilik. Hal ini juga dikarenakan body low SUV bermain 1500 cm3 ini yang terbilang besar dibandingkan mobil city car, Solusi agar tarikan Honda HR-V 1.5 agresif seperti Honda Jazz adalah dengan remap ECU. Dengan kata lain, remapping ECU merupakan proses program ulang data atau MAP yang ada pada ECU standar agar performa mesin bisa meningkat. Apa manfaatnya? Remap ECU bermanfaat untuk empat hal, yaitu, 1. Meningkatkan Horsepower mobil, 2. Menambah kecepatan mobil, 3. Memperbesar akselerasi mobil, 4. Menjadikan torsi mobil menjadi lebih baik. Tombol Start Stop Bermasalah beberapa pemilik Honda HR-V mengeluhkan tombol Start Stop yang menyangkut Solusinya adalah dengan menggunakan tombol Start Stop secara benar Jika sebelumnya menghidupkan mesin dengan menekan sekali dan menahan tombol sekaligus menginjak pedal rem Nah ada cara yang lebih disarankan, yaitu dengan cara memencet dua kali Setelah itu pencet sekali lagi dibarengi dengan injak rem dengan begitu tombol start stop lebih awet tanpa menahan tombol sampai mobil hidup 3. Kaki-kaki sedikit keras kekurangan lain yang sering terjadi pada Honda HR-V adalah masalah suspensi yang dirasa cukup keras Dibandingkan dengan Honda Cervey dan Freed, suspensi Honda HR-V sedikit lebih keras, saat melahap jalan yang sedikit bergelombang atau speed bump, bantingan terasa keras, masalah suspensi ini masih bisa diatasi dengan mengganti suspensi baru atau dengan perangkat aftermarket. 4. Rack Steering dan EPS bermasalah Rack Steering dan Electric Power Steering, EPS, juga merupakan penyakit yang dikeluhkan pemilik HRV saat pemakaian sudah menempuh jarak 50.000 km. 5. Bunyi gluduk-gluduk saat menikung Pemilik Honda HR-V mengaku mengalami suara gluduk-gluduk ketika menikung Permasalahan ini muncul saat pertama beli HR-V di tahun 2015 Bunyi ini disebabkan dari as roda depan mengingat HR-V merupakan mobil penggerak roda depan, FWD Walaupun tidak bahaya namun keluhan ini mengganggu kenyamanan 6. Dashboard dan pintu bagasi ada bunyi-bunyi saat car 2 channel bertanya langsung dengan pengguna dan melihat, mengecek kondisi Honda HR-V produksi tahun 2015, ditemukan dashboard dan pintu yang bunyi-bunyi, bahkan pemilik Honda HR-V tersebut melilitkan solatip di pengait bagasi, kami tidak mengetahui masalah ini terjadi, sepertinya terlalu kuat saat menutup dengan cara membanting pintu. Warna door trim yang mudah kotor kelemahan warna cerah di interior yaitu mudah kotor, Honda HR-V menggunakan bahan fabrik berwarna krem cerah, solusinya adalah dengan melapisi dengan bahan kulit berwarna gelap. Kami berharap semoga tujuh masalah di atas tidak lagi menimpa Honda HR-V terbaru, karena produsen mobil harus memikirkan kualitas material dari mobil yang mereka jual, jangan jual mobil dengan harga mahal, tapi kualitas bahannya dilupakan, konsumen nantinya akan memilih dan memikirkan kembali untuk membeli atau menyarankan untuk membeli produk tersebut, Pesan dari kami jika ingin membeli mobil Honda HR-V Second ingat dan cek 7 poin di atas khususnya untuk mobil HR-V produksi tahun 2015. Salam Car 2 Channel.